Mu Budoyo Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ingrat betul nir ing sambikono. Jumpa lagi bersama kami di portal pertutut putih di channel DSPB TV. Sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam sejarah peradaban manusia.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 adalah subspesies harimau yang hidup terbatas atau endemik di Pulau Jawa. Harimau ini telah dinyatakan punah di sekitar tahun 1980-an akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis. dibandingkan dengan jenis-jenis harimau di benua Asia. Harimau Jawa terhitung bertubuh kecil. Namun, harimau ini mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada harimau Bali dan kurang lebih sama dengan harimau Sumatera. Harimau Jawa jantan mempunyai berat 100 sampai 140 kg sementara yang betina berkopot lebih ringan antara 75 sampai 115 kg panjang kepala dan tubuh hewan jantan sekitar 200 sampai 245 cm hewan betina sedikit lebih kecil Di masa dinasti kekuasaan kesultanan dan kesunanan di Jawa era kolonial Belanda ada sebuah kebudayaan aksi pertarungan antara harimau dan manusia Aksi pertarungan harimau melawan manusia ini disebut sebagai Rampokan Macan atau Rampokan Macan. Tradisi ini berkembang antara awal abad ke-17 hingga abad ke-19. Dalam buku Pegah Mawi Rampok yang ditulis oleh Raden Kartawibawa pada 1928 Masyahi aksi pertarungan antara harimau dan manusia ini kerap diadakan Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. bahkan rapokan macan termasuk salah satu tradisi para Ningrat Dari tutur yang kami ketahui Di Kasunan, Surakarta Pertarungan harimau melawan manusia Sudah dimulai sejak masa pemerintahan Amangkurat II Paku Buwono X diketahui gemar Mengadakan acara rampokan macan Harimau dan hewan-hewan liar lainnya Memang sengaja dipelihara Dalam kandang-kandang di sudut alun-alun Aksi pertarungan harimau melawan manusia dilaksanakan di alun-alun utara yang biasanya diadakan untuk menyebut tamu agung. Tamu agung adalah para pembesar dari para pejabat Belanda seperti gubernur jenderal. Aksi pertarungan antara harimau dan manusia biasanya digelar pada pagi hari setelah para pembesar datang dan berkumpul. Kemudian para prajurit bersiap-siap di tengah alun-alun dengan membentuk formasi melilingi arena pertarungan. Para penombak adalah prajurit baru atau orang-orang yang kurang terlatih, sehingga banyak yang juga lari ketakutan atau bahkan kaku saat sudah berhadapan dengan seekor harimau. Seringkali mereka lebih banyak mengedepankan alasan magis, di mana tombak mereka kalah pamor dengan sang harimau. Tombak yang biasanya juga merupakan senjata pusaka, setelah keris ini lantas dijual atau digadekan bila dirasa memalukan saat acara rampokan. Penamaan aksi pertarungan harimau. Dan manusia ini berasal dari kata rampok Yang sering diartikan sebagai rayahan atau rebutan Dimana ratusan orang berebut Untuk membunuh harimau atau macan menggunakan tombak Aksi ini juga digelar di Kadipaten lebih bermakna ruatan Atau mengusir roh jahat Harimau dijadikan perlambangan roh jahat yang mati dan hilang diusir rame rame lewat pembantaian pemerintahan Belanda akhirnya melarang tradisi adu harimau pada 1905 masehi dengan alasan etika Banyak orang Belanda menganggap bahwa ini sebenarnya bukan suatu sikap kesatria dan terhormat sebab harimau tidak dihadapkan sendirian atau satu lawan satu